aku bayar 45 juta aja 45 juta doang 45 juta aja ini tipe tertinggi di iya. 45 juta Iya mungkin hanya sekitar 8 harga penggunaan Benar. betul uh... angsurannya Mas ini lagi ada velo. sebenarnya kita yang promonya gede itu ya salah satunya velo sama Avanza cuman yang lebih wow lagi tuh Avanza nya sih di Avanza mulai dari tipe G nya oke okay. itu DP nya kita bisa di lima juta aja. lima juta doang lima juta aja ini di 11juta 11juta 11juta angsurannya Asurannya itu di 3,9. 3,9. Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih, ketemu Siap. sama Mas Sari. Siap. Apa kabar Fajrin. Nah, Alhamdulillah. Mas Sari gimana kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Pak Fajrin. Siap. Ini luar biasa. <laughs> Senior saya di mobil second ini. Enggak juga Pak Fajrin. Dengan Mas <laughs> Sari ya. Nih. Iya. Surat surahmi ke Toyota Tunas iya. di Cipondo. Cipondo. Iya. Tangerang ya di Tangerang benar. Oke sebelumnya Mas Hari perkenalkan dulu ya nama saya hari saya sekarang kerja kalau misalnya dari Senin sampai Jumat itu di Tunas Toyota Cipondo cuma kalau satu minggu ke teman-teman bisa temuin saya di, DJ Auto. di Jauto di jauh tuh Iya. semi malam semi kita lagi mau coba cek promosi Siap. ya promosi Toyota yang mobil-mobil baru betul mobil-mobil beberapa... mobil baru unit ada yang Nik dua. beberapa ada dua Pak oh, ya masih ada uh, Promonya masih sangat bagus ya promonya oke okay lah oke okay okay banget ]nya. ya oke okay nah, banget kesempatannya mumpung masih Sampan. ada nih teman-teman ya karena promonya memang Luar biasa ya untuk yang nick 2022. Ya kalau untuk unit 2022 itu jadi Pak JI kalau misalnya di kita itu uh, hanya sisa stok ya. Hanya sisa stok. Sisa stok itu berarti teman-teman itu rebutan sama beberapa konsumen lain. Betul. Dan itu seluruh Indonesia. Nah, unit yang pertama kita boleh bahas rice boleh, okay. Mau bahas velos juga boleh. Uh, rice dulu ya. rice aja dulu. Nah uh, ini apa -apa. yang ada nick 2022 ya. Ada nick 2022nya Pak JI. Oke. Okay. Iya. Harganya ini mulai di 232 juta 400.000 ribu Pak JI. Yang ya. ini tipe yang itu untuk tipe yang G, tipe yang G, tipe yang G. Kalau misalnya untuk tipe teratasnya yang GR itu di 200 ratus, sorry, di tiga juta, seratus ribu, juta, seratus Oke, nah ya, secara sikat itu nanti teman-teman mau matic, mau manual, ada. Oke, okay. mau yang mesinnya seribu itu sama dengan ya Oh, 1200 sama dengan kalian. Oke, okay. baik, pasti ter... yang pasti teman-teman. Kalau misalnya hari mobil harian irit, itu pasti. Pasti pilihannya itu pilihannya kan, karena itu udah kalian udah terkenal irit banget teman-teman kan. Betul. Nah kalau misalnya mau yang 1000 cc turbo itu ada juga. Oke. Okay. Jadi dia mesinnya 1000 cc ditambah uh, tenaga harus power dari turbonya. Oke. Okay. Itu juga nggak kalah irit. Oke. Okay. Pas banget buat mobil-mobil perkotaan. Seperti tapi nanti teman-teman masih dapat cashback lagi dari saya. Oh gitu. Mau smoke mau kredit, mau tukar tambah, mau hanya minta bantuan untuk ngurus-ngurus pajak, ngurus asuransi itu bisa di saya. Bisa. Oke. Okay. Baik. untuk paket kreditnya yang terendah. Siap yang tipe terendahnya itu DP 15 juta, asurannya di empat juta enam ratus. juta enam ratus, sampai goceng ya sama nah, sekali okay. ya. Itu lima tahun, awal sampai akhir itu segitu. Itu asuransinya kombinasi. Asuransi kombinasi Kombinasi, iya Pak Haji. Oke, okay, satu tahun oris, empat tahunnya telor. tahunnya hanya kehilangan aja. Kehilangan aja. Tapi teman-teman mau upgrade lagi asuransinya bisa ya, Mama Sari ya. Mau upgrade asuransinya, mau nanti teman-teman kalau misalnya itu 15 juta, pas saya ada duitnya 25 juta. Nah. Nanti. Untuk sekedar simulasi, untuk sekedar konsultasi itu di saya bolehlah gratis. Nah, itu di. Boleh. Nomor telepon saya di 0813 9973 30 Oke, online 24 puluh jam ya. Online dua puluh empat jam via WhatsApp juga dong, tentunya. sambung via WhatsApp. Oke, selanjutnya mobil kali ya Ini kada Kalia Pak Ji. Mau tipe E, mau tipe G ada Tipe E, tipe G. 2023 sekarang kita punya Oh, ini 2022 sudah habis. 2022 sudah habis. Oke OTR-nya berapa nih? OTR nanti. Menyesuaikan sama daerah. Menyesuaikan sama daerah. Oke. Okay. Yang G, Metik dan Manual Matic tersedia. dan Manual tersedia. Nah, Pak barangnya banyak. G, berapa duit Manualnya? Tipe Manualnya itu di 170 juta dua ratus ribu. Seratus juta dua Dan itu belum cashback kalau teman mau beli cash lah. Betul. Tipe e nya DP minimum berapa kira-kira? DP minimum di 11 juta. 11 juta. 11 juta. Angsurannya, angsurannya itu di tiga koma tahun. Nah kalau tipe G berapa masari? Tipe G nya itu mulai DP di 14 juta DP 14 juta Ya angsurannya di 4 juta 50 ribu 14 juta angsurannya 4 juta 50 ribu 4 juta 50 ribu Selama? Selama 5 tahun Selama Pak Pak 5 Ji. tahun Tapi untuk DP masih bisa nego gak mas? Kira -kira, mas. DP nanti omong aja mau Tapi masih berapa. bisa ya Jadi kalau misalnya di kita Pak bisa DP mau di bawah 10 juta bisa Oh gitu? Bisa. Tinggal menyelesaikan aja kemampuan teman-teman menyelesaikan aja Tuh. Nah, Fasultasi aja dulu Fasultasi, Fasultasi. Pokoknya teman-teman ya. Mau kalian nih mumpung tersedia dan ready stock ya. Siap. Nah, DP Rekompa terendah ya. udah. DP kalau angsuran pengen satu setengah, ada enggak Satu setengah ada. Bisa. Bisa. Jadi itu DP-nya kita di 85 juta, angsurannya di 1,8. Bisa nego. Apa mau angsurannya yang dinego boleh? Siap. Untuk kalian teman-teman rekomendasi, rekomendasi, karena DP-nya 15 jutaan, angsurannya terjangkau jutaan banget. Juta. Apalagi buat pakai wajol ya buat pakai nah buat temen-temen yang mau misalnya jadi driver uh, grab ya grab atau driver atau... online taksel, taksel betul betul betul itu nanti saya bantu itu gratis kalau misalnya temen-temen mau segutuk sekedar konsultasi bisa boleh okay. konsultasi aja dulu nanti okay. gimana maunya mau punya DP berapa uh. mau punya mobil buat di oh, tarik taksel Pekerjaan. boleh betul nah selanjutnya Mas ini lagi ada Veloz sebenarnya kita yang promonya gede itu ya salah satunya Veloz sama Avanza Salah satunya Velo sama Avanza. Salah satunya Velo sama Avanza. Cuman yang lebih wow lagi tuh Avanza-nya sih, Pak Haji. Oh iya? Hmm. Oh, ya. Promo yang lebih bagus lagi, yang lebih besar ya. lagi sebenarnya di Avanza. Ada di Avanza. Avanza. Oh gitu. Ya. Oke, okay, dijelaskan, mas. silakan. Jadi kalau misalnya di Avanza mulai dari tipe G-nya. Oke. Okay. Itu DP-nya kita bisa di 5 juta aja. 5 juta doang? 5 juta aja. Waduh. nggak ada tambah tambah lagi nih? Nggak ada tambahan apa-apa. Jadi kan temen-temen kalau di sini kan sistemnya kan temen-temen booking -temen fee dulu. Uh -uh. 2 juta boleh. Heeh. Uh -uh. Nanti 3 jutanya pas, mobil mau dikirim ke rumah konsumen. Avanza itu DP-nya di 5 juta kalau di kita di Avanza. Untuk Avanza DP 5 juta. DP 5 juta. Itu juta nik 2000? ribu itu nik 2022 masih ada? Masih ada? Masih ada? Masih banyak berapa unit? Enggak banyak lah pokoknya. Gak banyak ya, hmm. tapi masih tersedia ya. Kalau yang saya 2023 nanti saya hitungin paling beda-beda dikit sih kalau beda-beda dikit ya. beda-beda dikit 2023. Enggak terlalu jauh. Enggak terlalu jauh. Oke, Siap. nah untuk promonya DP lima juta, ketemu angsuran berapa mas? Ketemu angsurannya di lima koma delapan lima. Lima koma delapan lima. Masuk murah banget ya. Mas DP lima juta doang. 5 juta. Itu ya tipe G manual apa manual? manual. Peg manual. G manual. Peg -Manual, manual. DP lima juta. Angsuran lima koma delapan. Angsuran lima koma delapan. Siap. Teman-teman, nah, hmm. masih sangat worth it. Di mas bawah enam juta, berarti masih di bawah dua ratus ribuan per hari. Seratus delapan puluh. Seratus delapan puluh ribu per hari. per hari. Nah, kita kembali hmm. ke promo. Siap kalau misalnya ini di promonya Veloz itu dp-nya mulai di yang Veloz itu di 15 juta dp-15 juta 15 juta. asurannya di 6jutaan angsuran 6juta Angsuran 6jutaan selama itu selama lima tahun pagi selama lima tahun selama lima wow. tahun <laughs> dp-nya bunganya 0% juga ada Oh iya. ya 0% pagi Bunga 0 persen. Iya, tapi cuma hanya khusus satu tahun aja. Satu tahun aja. Iya. Boleh. Silakan. Paketnya apa? DP-nya di 155 juta. 155 juta. ya asurannya di 10 jutaan lah. 10 jutaan selama satu tahun. Selama satu Itu tahun. free bunga. Iya. Berkuali... Jadi teman-teman kalau misalnya biasa kan dagang mau diputar dulu duitnya ya, pakai DP itu bisa. Setuju. Menyesuaikan konsumen kita. ya Udah so. termasuk asuransi oris ya. Iya. Terjangkau nggak buat teman-teman? ya insya Allah kejangkau kalau DP bisa langsung aja japri. Nanti japri aja. Untuk data. Konsultasi aja dulu. Betul, apa -apa. konsultasi aja dulu buat temen-temen uh, DP gratis. 5 juta bener-bener sangat merekomendasi karena apa? Harganya murah banget. Harganya Belum murah. tentu di tempat lain sama. Betul. Inovator baru, Zenik, Zenik. Waduh, macu banget ya. Iya. udah ganti baju nih. Jadi setelah Innova, uh, setelah Kijang lah terutama ya Kijang Betul. yang Legend itu udah ada di Indonesia dari tahun 70an. 70an. Sekarang ini udah generasi yang paling barunya. Terbaru. Iya. Zenix. Zenix. Nah, dia ada berapa tipe, Mas? Zenix itu kita ada di tiga tipe. Tiga tipe. Tiga tipe tipenya itu G bensin okay. dan hybrid. Oke. Okay. V bensin dan hybrid. Oke. Okay. Dan V modelista. V modelista. Iya. Oke. Okay. Dan Q hybrid. Sama Q modelista, oh, iya oke, okay. nah, siap ada paket promonya, gak, Mas. Kalau misalnya tipe, kalau misalnya promo itu, kita banyakan kan itu inden. Kalau di kita ready, kalau misalnya beberapa unit kita inden, kalau oh. misalnya seperti yang hybrid itu inden. Cuma oh. kalau misalnya non hybrid yang bensin itu ready. juga rekomensi itu ready, kita ready banyak. Oke, okay. mm -hmm. luar biasa tuh, teman-teman. Dan tersediaannya masih cukup ada ya? masih banyak. Buat teman-teman hmm. kalau yang mau hybrid ya mungkin agak-agak nunggu dikit ya. agak-agak agak nunggu tapi nggak lama. Enggak lama. ya paketnya apa aja mas yang terbaik mas? dp-nya ini kita mulai di 30 juta dengan asuransi satu tahun. Itu. dp 30 juta. dp dalam. 30 juta. inova. iya zenik, zenik untuk tipe g di PG. Iya tapi kalau misalnya teman-teman mau asuran ringan ini dp205 asurannya di lima juta setengah dp205 ratus lima juta setengah lima juta lima ratus siap selama selama lima tahun aja selama lima tahun lima tahun aja beli mobil ini ada cara buat ride-in mobil lamanya dikubur lama tinggal nambah duit sedikit asurnya jadi oh. mobil ini nah. dan teman-teman misalnya saya kan, kita kan, saya kan pernah di mobil bekas, saya baji masih okay. di mobil bekas, masih di kan. mobil bekas bakal Jadi ya. kalau misalnya teman-teman di mobil bekas udah agak bosan, ah, saya pengen beli mobil baru. Itu nanti bisa nanti konsultasi ke saya. Oke. Okay. Nanti mobil bekasnya walaupun masih kredit. Oke. Okay. Itu nanti kita bantu hitungin simulasinya. Oh. Misalnya untuk pelunasan dan sisa pelunasan bisa DP untuk mobil baru. Benar. Dari perhitungan itu nanti saya akan hitungkan kembali untuk mobil barunya angsurannya berapa itu bisa. Oke. Okay. Mas, tadi saya tertarik mas sama DP Siap. 30 puluh berapa mas? dp tiga itu angsurannya di tiga belas jutaan 13 belas sampai empat belas jutaan selama selama lima tahun selama lima tahun ya dp nya tiga juta doang tiga jutaan juta angsurannya sekitar tiga belas sampai lima itu tergantung tipenya tergantung tipe hmm. Range-nya ya 13 belas yang ya tipe g siap. yang tipe v di atasnya lagi tipe v di atas lagi siap apa lagi mas kira, kira mas nah ini Oke. ada toyota ras nih toyota ini juga, Rush Rush juga. toyota ras pagi terbagi berapa tipe dia toyota ras itu terbagi dua tipe tipe dua g tipe. sama tipe jr tipe G sama GR. Oke, okay. Menurutnya? Menurutnya kalau misalnya tipe G manual itu 278 juta 800.000. Oke. Okay. Kalau matik-nya 289 juta 600.000 belum okay. dipotong cashback. cashback. Siap. Kalau yang GR-nya itu 291 juta 500.000 untuk tipe manual. Oke. Okay. Kalau misalnya matik-nya 302 juta 200.000 tapi itu belum cashback. Belum cashback. Belum cashback. Belum cashback paket permurahnya mas. DP-nya kita kasih di 30 juta bisa. DP 30 puluh juta. Tiga puluh juta. Oke. Okay. Tapi itu normal ya. Suranya paling mas. 4. Yang tadi tipe, tipe G, G ya. Tipe G. Iya. Tipe G. Asuransi tiga juta. Lima juta empat selama lima tahun. Selama lima tahun lima juta empat ratus. Itu yang G metik manual. G manual. G manual. G metiknya berapa mas? G metiknya itu DP-nya di 32 juta. Asurannya di lima juta lima tinggal pilih aja tuh, tinggal pilih aja, mau G atau mau yang diajar nanti ajar ya, di WhatsApp aja, di whatsapp kalau aja. Nah, Teman-teman kalau misalnya ada uh, budget DP-nya di bawah tiga juta, nanti boleh konsultasi dulu. Nah itu dia, pasti boleh. banyak konsultasi nanti sama Mas Ari Boleh <laughs> dilayanin, pasti dilayanin, dua jam ya Mas. Dua puluh empat jam, beli gak beli, dilayanin. Beli, beli, dilayanin. Oke, okay. kita ke dalam, karena okay. itu ada mobil yang the best. The best, siap. Okay. Fortuner, Fortuner. Siap. Fortuner tipe GR ya. Ini tipe tertingginya. Tipe, tipe GR, tertinggi Paki. dari mobil Fortuner Siap. Largest ya. Yang ini okay. CC-nya paling tinggi, Pak Ji. Oke. Okay. Ini diesel 2400 eh 2800 turbo. 2800 turbo. Turbo. Uwede, udah mesin gede pakai turbo panggit lagi. Pakai turbo lagi, biasa. Iya. <laughs> Siap. Nah, nah. ini Paki. Promonya paling terbesar apa ini. aja tuh, Mas? karena ini kan banyak VIN yang sisa dari 2022. Mm. Jadi ini kan harga cash-nya di 624 dua puluh empat juta enam juta enam oh. lah oke okay. tapi ini dp nya kita kasih spesial itu nggak nyampe 10% dari harganya 45 puluh juta aja ini tipe tertinggi GR. iya mungkin hanya sekitar delapan dari harga mobil. persenan betul. Berin... angsurannya mas angsurannya di empat belas juta empat belas jutaan empat juta lebih dikit nggak nyampe empat belas juta fix tuh empat belas lebih oh. dikit pak Haji iya lebih dikit ya yeah. fix ya tapi ya fix dari tahun pertama sampai tahun kelima Tahun pertama sampai tahun kelima, OKB oh, juga bisa mas. Siap. <laughs> OKB oh, juga bisa. Siap ah, segitu masih kejangkau uh, lah kalau buat siap. ukuran uh. yang temen-temen mau. Apalagi mm. trade -in bisa ya. Jadi trade-in bisa. Kita mm. spesialnya untuk misalnya pengambilan ini di saya. Mm -hmm. Jadi temen-temen contoh ada Fortuner lama. Oke. Okay. Nanti, dan Fortuner lamanya mau udah BPKB udah di tangan atau BPKB masih satu tahun dua tahun lagi di leasing. Mm. Itu nanti saya lunasin. Oh. Nah, nanti semua perhitungannya kita terbuka lah Oke okay. Dan yang pasti untuk harga yang ininya Ini 625 juta 625 juta lah kita taruh ya uh -uh. Itu nanti masih bisa dapat potongan cashback Masih dapat potongan cashback Nah nanti potongan cashbacknya misalnya Mau dibuat di subsidi ke mobil bekasnya Atau mau diuangkan sekalipun oh, di Udah dapat iya. mobil udah dapat uang cash langsung bisa disayang. Betul Tapi betul. fleksibel ya Fleksibel banget uh -uh. Ya itu teman-teman uh -huh. Mumpung promonya masih ada Siap DP 45 juta. Siap. Mungkin kalau mau nego dikit bisa ya? 45 juta dari 45 bolehlah. Boleh dikit-dikit boleh. Dikit-dikit boleh ya. Lah, dikit -dikit. Dikit -dikit boleh ya. Boleh lah. Tapi mau dipastikan terbaik test drive di rumah andian bisa. Bisa. bisa. Bener, benar, benar, benar. Nah, pokoknya siap. di siap. Mas hari ini diberikan promo terendah DP 45 juta. Sudah. 45 juta. Kurang. Cakep deh oh, Udah ada lagi deh lawannya deh. Siap. ya, ya untuk teman-teman yang lagi mencari mobil Mau baru, mau bekas Toyota, mau mobil baru ya untuk di merek Toyota itu jangan ragu untuk konsultasi ke saya. Nanti saya akan memberikan pelayanan terbaik. Saya akan memberikan konsultasi yang terbaik dan itu semuanya pasti fleksibel sesuai kondisi dan keuangannya teman-teman. Nah itu dia. Siap. Kadang-kadang nah. ada keuangan tapi kondisinya nggak memungkinkan nih. Betul. Kadang ada yang mau ragu apapun itu konsultasi dulu aja sama saya. Betul, gak apa Waduh. Walaupun nggak ya. jadi beli kita nambah saudara aja. Bener, betul. <laughs> itu patokannya ya. <laughs> itu patokannya. Ya ada lagi. Diap, Haji. Nah, Alhamdulillah. Oke okay, berikut tadi yang telah saya uraikan Siap. ya. Mohon maaf apabila ada, ada kekurangan kata. dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan ya Mas. Ya? Tampilan. Ya. Nah, saya dari ya. Dora Auto, Mas Hari dari Tunas Toyota. Cipondo. Cipondo. Undur ya. diri. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton.